Doa indulgensi untuk arwah Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Bapa yang maharahim Percayakan kasihmu yang tanpa batas Bersama seluruh gerejamu Pada hari ini kami mohon dengan sangat Lepaskanlah Dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka, perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya di wajahmu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.